saat Andri kupas sudah tuh cara ngupasnya <SILENCIO> jadi yang kepalanya lenggulnya dikit pencet dari belakang <SILENCIO> selesai jadi gacak nyampe anus. ini Andre pakarnya nih Di gulung-gulung Di gulung-gulung Di gulung Sampai halus Nah ini diaduk-aduk Sampai halus Sampai oh. halus Lus, lus, lus, lus, lus Sampai lembut Ini dia Mardu, duh. Jagonya bikin umpan Klik Nah Masukkan Nah Masuk Lagi Tes ut, ut Ambur lagi tangannya sampai poru-porunya kelihatan aduk-aduk nah, diaduk terus